selamat menikmati pak ini saya Ardi pak dari Isuju pak ini ya, tadi dapat informasi dari bapak katanya bapak mau servis pak ya ya pak dengan bapak siapa bapak ade pak ya boleh tau pak tipe mobilnya pak NMR pak ya NMR ke ini untuk service yang berapa pak oh sudah bayar pak ya begitu service sudah habis pak Baiklah. Alamatnya beritah ya, ya, pak. Nggak usah bayar. Baiklah. Ya, Kira-kira selain servis ada keluhan lain nggak ya, pak? Kalau oh, ditanjakan sering nendang-nendang pak ya? Oh iya iya baiklah ya, ya, pak. Ya, pak. Nanti lanjutkan cepat pak service pak. Oke baik pak nanti. Kalau kita mau ke sana kita konfirmasi lagi pak ya. Terima kasih banyak Pak, selamat siang Terima kasih.